Kemana pun, aduh, ada dokter. Gunawan, ada dokter. Iya, untuk diperiksa. Periksa Gunawan. Jeli, Gunawan emang jeli. Iya, kasupan si kisu. Si uh. Wah, yata, ini, mahal. Lah, kira -kira, yata, dokter itu mah, emang. Kayaknya tadi ayahnya mahal. Seberapa? Kira-kira, tadi ke dokter sepuluh juta kilo. Uh. Mahal gitu, hah? Ini mahal gitu? Oh, kap net, kira asup cik ge sok ngungkulan 10 juta. Cik, uh, nya itu nu rada murah. Heh, cik atuh pangayangankeun di mana? Asa aya ye, ye, kuing uh. di bejaan. Aya nu murah ge malahan gratis. Uh. Yang nyaho uh. di mana? Ye. Eta cili Heeh. isuk kucuran kucai Eh huh? uh. Tah sakirana si kacang eta ge jadi toge, cabut kuslain. Benar Ya, yeah. rang tarucing. Taru huh? Heh, tarucing naon? Huruf naon anu sok ngagibrik? Kabulusan, tiris. Cek di huruf naon? Huruf S. Nah, huruf S, S batu pan. Salah. Nah, Salah tuh, huruf B. nah H bisa B? Kan huruf B mah karempet ku A jeung C. Ku A Oh. <laughs> <laughs> Wengi ngerek nanya, ayah lahir lor. di mana, bang? Lahir, eh? lahir mah di Sumedang, cincing eh. di Bandung, terus? Tahu ya, ayahnya di Sukabumi. Ayahnya kerjaan anak di mana? Kerjaan eh? anak di Maerot, ayah. Nakai kerenahanetan motor atau mah? motor dihirupan. di kumaha? Kali ya ulang hiji kanjeng sepan Ya terus mawa hot, kan cool, atau mungkin itu mah? Boga budak, teh budak, nah jadi dispenser. Nah, Akan ayah kuljeng hot. Eh, eh, eh, eh, berita eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, dilarikan ke rumah sakit ya, itu dibawa ke rumah sakit mainnya kadukun Cik, itu Aing Ayo memakai ambulan untuk dilarikan Tunggu, jangan inggrut iya, biar rek nyebrang, man ketabrak motor Tunggu minum Cik Kopi Tunggu hubungan aja dengan Cik Kopi ya, dengan rek nyebrang Minum laci kopi, kopi kopi luak tangan nah, aja yang luak ameh lancar, setel luak liut <tik> <tik> ya, pulang hmm. jentul orang tarucing tarucingan, namun dia ya eh. kuman, yang e kutu letikan mana? letikan kuman, atuh eh, letikan kutu, atuh nah, bisa gitu kan dino kuman, ayah kutuan Oh.. Tidak.. Tidak.. Tidak.. Tidak.. <tuk> ma.. Kuma.. Apa kabur gue si pelam teh? Tidak rumput ah.. Putus aja.. Nah habis putus Ma.. Pada kamari.. Ayo ngawak kembang ke posrona.. Nah pada mawak kembang gue bisa putus kemang desa dulu oh pantasan ya <laughs> teman paham ke nama ma? maka gitu apal mang ikin? eh? maling bobokok, pira aku di penjara 10 tahun ya <laughs> itu mang ikin mah maling bobokok, di Jerona. eh pemajikan baturan oh. abot maneh teh kumaha mah capek ah Sehat naur, tuh tinggali kelinci tu kangen imah aing, heh. Eh? Pegawai hayo bolak balik. Tapi rah, eh? Paena Pak umurna sambat delapan umur, nah, tahun. Eh? Tapi tinggali kuya di nubake, heh. Ukur Jentul gitu, nggak seratus tahun umur nah. Oh jadi kuncina panjang umur teh, kudu ulang jentul gitu jika kuya bisa jadi. Ya. Anak pemadikan kemahamai Baikin karocak, parah banek Uut Udah? Oh, hmm. But, ini... Ah, ya ya. Buat, ini mana? Donald Trump Ha nah gitu. nah, Kali nah, gitu. nah, kan, saldo. Nah, nah, Itu. Kan nah, bisa kutu. Kan dinuku aya kumanan. Kan dinakuman. Ayah kutuan. Oke. Oh. Yarsa kaum dang tongilap di subscribe. Hui.